Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya dari channel community. Sobatkan video saya kali ini saya akan menangkap ikan Pemencari ikan di spot uh, galian ataupun kanal. Yaitu ikannya ikan cedol, ataupun ikan kecil kecil. Tapi nggak uh, mutlak ikan kecil ataupun ikan cedol lur ya. Uh, variasi ada ikan yang akan ada ikan besarnya. Pokoknya cabur lur. Seperti apa videonya? Ikuti terus, let's go! Oke, Lur, ini spotnya seperti ini. Situasinya saya udah nyampe di spotnya, Lur. Ah Seperti ini tempatnya, situasinya. Coba kita pantau sekeliling dulu, lihat spotnya seperti apa di sini, Lur. Spotnya seperti ini, Lur. Nah, ini lur, spotnya kayak gini lur. Nih, spotnya seperti ini. Spotnya, dulur. Tuh, Tuh, coba kita lanjut nangkap ya ke atas. Kita lihat spot yang di atas. Wuh, mantep. Lebu. Nih. Wuh, mantep. Cara baik. Baik. Iya, menteni panas. iya wes panas dah baru. Bedok baru. Lele. Lele. Lele. lagi malah sentokan sama sampean tapi ya, langsung langsung loro masuk ke itu oh. yes, wow, gitu. hah kok Terus gang, gue ini mugar ini terus, arahmu. Oke, wariku mugar ini terus, nah, melaku mugar ini terus, kan? sempit nyelot sempit sempit kiri ini Nah, Mereka ini apa? terus. Gue kokonopang, gusai pa. Wah, sadar. gusai kokonop. Eh. Oh, gue iya ngerek lembut epal gua ini lagi ngapain mas di sini mas lagi mencari ikan oh carikan mas ya. ya ikannya apa aja mas di sini mas ada itu jital jital mas oh ikannya tetul iya. Ini alatnya untuk nyarikannya pakai apa, Mas? Pakai jaring itu. Oh, pakai jaring. jaring. Waring, Mas ya? Iya, iya. Oh, pakai waring. waring. Yang besar itu, Mas. Besar. Oke. Okay. Woi, ikan kuat. Mantap. Bon enggak, yang pakai. aku mau banget kok masih. Huh? gede nah, orang rasa munggah terus mudun meneh, narik meneh dan sekali munggah, minggu kebak orang rasa sikil, saya ngesor tangan juga rapopo, tidak? tangan juga, saya ngesor rapopo nah, pepetnya ngesor, saya ngesor Wah, wow, dan menolakkan Kamal. <laughs> <Ngapain tindik? laughs> layanan makan kafe ya. malah ini ini deh, Nih, iya. <tuh> Saya mendapatkan guys. Hey, hasil <tuh> pertama. tuh mantap uh, mantep tuh. nih Lur di sela-sela carikan malah ada Pak Sapam datang lur. Tuh, pak Sapamnya lagi patroli. Lur. Wah, uh Pak Sapamnya lagi patroli kontrol areal. Masuk Youtube! <laughs> bali juga apa balik ini tak ada berisik. toh, ini yang eh guseng main. Ya Apa nung? kacan cukup nih udah maksudnya orang nanggu jadi oh pari ini mata ini pak, geragat ya kopeasi pasang gue mau keluar logo apa? Hah? Semut lo. dia Lur sepotnya, ah, sejuk banget, Lur. Enak banget, Lur, nih. uh Pemandangan sepotnya Lur, mantap, Lur. Ini, Lur. Tuh, lur. Tuh. Oke lur itulah tadi keseruannya untuk cari ikan cetul, hmm, tepatnya di tubu tebu. Nah, sepertinya untuk kesempatan kali ini untuk ikannya itu kurang banyak ya lur. Nah, karena kemarin tuh terlalu sering hujan, jadi untuk ikan cetulnya tuh nggak naik ataupun kurang. Oke lur, jangan lupa tonton terus video saya, hadir di channel community. Dan tentunya jangan lupa saya ingatkan terus untuk like, comment, subscribe, share video saya. Yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dijauhkan bala e, bala bilahi. Dan saya tutup video ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.